es krim, enak enak kak enak. enak abang juga Rafi juga ya. abang warna apa ya bang es krimnya, warna hijau ada warna apa es krimnya, Rafi apa warna es krimnya, merah mantap eh, makan. Oke, makanlah mantapnya mana mantap. mantap es krim mania es krim mania Mantap. Video dia <tuh> mantap. <tuh> <tuh> <tuh> Pi yo dikasih, Dek. Enggak. Enggak kasih Pio. Kenapa enggak dikasih Pio? Enggak usah Pio. Adik aja. Mm. Kasih pio lah Enggak. Udah berapa ada yang makan itu? Udah hmm? tiga dong adik Udah berapa dia makan itu? Tiga oh, Sudah mau habis es krimnya lagi om Aku mau makan aku habis besar Es krim Es krim Es krim lululah Es krim Es krim Es krim, krim lululah Es krim, es krim Ku um makan es krim, es krim Nyam, nyam, nyam, nyam Nyam, nyam, nyam, nyam, nyam